Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kobretsi Bubur. oke okay, di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengisi top up driver ojol Maxim ya ojek online Maxim. Oke okay, untuk pertama-tama langsung kita buka aplikasi driver langsung ke menu paling kanan bawah ya, menu. Nah, di sini ada profil ya. Nah langsung aja kita klik yang di bawah layanan uang. Oke. Okay. Kita langsung aja klik isi saldo. Oke. Okay. Ini kan saldo minimal ya buat teman-teman, ini buat top up-nya minimal 50.000 hingga 500.000 Oke kita masukkan paling sedikit aja50.000 Oke langsung kita klik isi ulang Oke kita tunggu Nah di sini di bawah ada pilihannya ada doku kredit card Bank transfer, konverter, ini yang konverter itu bisa di Alfamart. Oke, okay. oke, okay. karena saya punya M banking, saya akan mencoba lewat bank transfer. Oke, okay. di sini ada ATM bersama ATM Prima, Alto, jadi semua bank, hampir semua bank bisa ya. oke okay. buat teman-teman langsung klik get. Payment kode. Nah, di sini udah ada kodenya. Buat teman-teman, kalau yang punya MBanking, ini ada cara caranya. Ini ada yang buat soalnya buat Inggris semua ya, karena saya nggak tahu buat Inggris. Intinya masuk ke ATM, masukkan PIN, nah langsung ke menu transfer virtual account ya teman-teman cari aja di menu ATM virtual account ini saya akan copy paste oke kita copy paste kodenya langsung aja ke m banking karena saya punya m BNI kita masukin ke m BNI Oke okay, karena ini kodenya rahasia kita jeda dulu. Oke okay, buat temen, oke okay, buat teman-teman kita lanjut yang tadi langsung kita masuk ke menu m banking ya buat teman-teman yang punya m banking atau punya nggak punya m banking bisa lewat atm langsung aja ke menu transfer. Langsung, bukan virtual account ya. Saya tadi pelajarin, bukan virtual account karena dia ke Bank Permata. Langsung, karena saya dari BNI, langsung antar bank. Kalau buat teman-teman punya kartu Bank Permata, jadi langsung aja sesama bank karena ini beda, bank Langsung klik antar bank. Oke, langsung kita klik input baru terus kita cari nama banknya bank permata oke buat teman teman ditunggu jangan sampai salah ya bank permata oke permata bank setelah itu kita masukkan Nomor rekeningnya yang tadi Udah di copy paste Oke okay. Kita masukkan nominalnya Tadi nominalnya Paling kecil Rp50.000 Oke okay, langsung kita lanjut Ini berita nggak usah sekarang lanjut Nah setelah lanjut di sini ada keterangannya Buat bank permata Nama Ya, namanya masih Bang Permata biasa ya. Penting. Ini kalau beda bang ada adminnya 1 setengah Kalau udah langsung aja ketik password kita, lanjut. Entar dia langsung otomatis masuk ke saldo driver Maxim, teman-teman. Setelah itu Langsung aja kembali ke menu driver di profil, langsung bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, nyari orderan karena kalau maksim, kalau nggak ada saldo atau saldo di bawah 10000 dia orderan nggak ada yang masuk. Oke, buat teman-teman, demikian aja video tutorial cara pengisian top up buat driver maksim muka video berikut bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh